Tiga lapis pertahanan kokoh dengan bangga berdiri di udara. Fluktuasi energi yang mengejutkan terus-menerus dipancarkan, menyebabkan ruang itu sendiri menjadi agak terdistorsi. Meskipun kamu hanya pada tahap mendalam kehidupan mendalam, kamu sebenarnya bisa mengatur pertahanan yang kuat seperti itu. Harus dikatakan bahwa kamu memang sangat luar biasa. Petik 2, Moluo berdiri di udara. Lampu merah yang membentang sepuluh ribu kaki beredar di sekitar tubuhnya seperti danau. Dia melihat pertahanan yang Lindung telah atur dengan menggunakan semua yang dia miliki. Sebelum dia sedikit mengangguk. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata itu dengan suara lemah. Namun, aku minta maaf untuk memberitahu kamu bahwa pertahanan kamu tidak dapat menghentikan aku. Mata Moluo tiba-tiba berubah menjadi buram setelah kata terakhirnya terdengar saat seluruh tempat langsung berubah menjadi panas terik. Detik berikutnya, Moluo mengulurkan jarinya dan menekannya ke udara kosong. Bang, seluruh dunia ini tampaknya meledak saat Moluo menekan ke bawah dengan jarinya. Energi petir, yang awalnya merasuki area dalam radius 100 ribu kaki dari Moluo. Sebenarnya tersebar dengan paksa pada saat ini ketika Yuan Power yang sangat panas dan ganas menggantinya. Lampu merah sepuluh kaki yang tertinggal di sekitar Moluo tampak seperti naga merah yang terbangun pada saat ini. Saat perlahan-lahan bangkit, tubuhnya mulai membungkuk seperti busur yang digantung. Istirahat, suara samar Moluo terdengar saat cahaya merah besar sepuluh kaki itu tiba-tiba melaju ke depan. Ruang itu sendiri langsung hancur saat itu bergegas ke depan. Itu akan datang, lampu merah tercermin di mata Lindong sementara senyum di wajah mudanya berubah semakin gila. Lampu merah itu sangat cepat, Lindong hanya melihat kilatan. Sebelum dia menyadari bahwa lampu merah 10.000 kaki sudah muncul di luar formasi alam semesta kuno. Setelah itu, tanpa ampun menabrak yang terakhir seperti meteorit jatuh. Dong, suara keras yang tak terlukiskan tiba-tiba bergema di dunia guntur. Cahaya merah terang yang sangat besar menyapu bersih seperti magma dan mengisi cakrawala. Bas-bas, formasi alam semesta kuno bergetar kuat. Gelombang demi gelombang kekuatan disintegrasi dicurahkan dalam upaya untuk menghancurkan lampu merah yang menakutkan itu. Namun, kekuatan disintegrasi yang sebelumnya tak terhentikan telah bertemu lawan yang sangat merepotkan kali ini. Energi di dalam lampu merah telah diaglomerasi sampai mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Oleh karena itu, terlepas dari sifat ajaib dari kekuatan disintegrasi, itu tidak berdaya melawan lampu merah. Retak, pertahanan formasi alam semesta kuno hanya bertahan selama sekitar selusin nafas waktu, sebelum murid-murid lindung tiba-tiba menyusut. Dia telah melihat bahwa banyak retakan menyebar dengan cepat di atasnya. Bang, retakan dengan cepat memanjang. Setelah itu, lampu merah berkedip dan suara keras terdengar. Seluruh formasi alam semesta kuno segera hancur. Ini adalah pertama kalinya formasi alam semesta kunonya hancur sejak Lindung mendapatkannya. Kekuatan ahli panggung samsara begitu mengerikan. Namun, Lindung saat ini tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Ini karena naga api seperti lampu merah dengan kejam menyerang ke lapisan kedua. Pertahanan batu ancestral. Tanpa penurunan momentum setelah menghancurkan formasi alam semesta kuno. Ekspresi yang serius saat dia duduk di batu leluhur, cahaya putih lembut meluap dan bergegas keluar, menyebabkan lapisan penghalang cahaya menjadi sekuat dinding besi setinggi sepuluh ribu kaki. Batu leluhur saat ini belum sepenuhnya pulih dari cedera. Selain itu, Lindung hanya pada tahap kehidupan mendalam. Kalau tidak, dengan kemampuannya untuk membunuh iblis saat itu, bahkan Moluo tidak akan cocok untuk itu dalam pertarungan. Bang! Lampu merah bersiul saat tiba. Akhirnya. Mendarat di penghalang cahaya. Suara nyaring lainnya yang keras muncul ketika penghalang cahaya semakin redup dengan kecepatan yang mengejutkan. Asteris mendesah asteris. Desahan tak berdaya dikeluarkan dari dalam penghalang cahaya yang sekarang samar. Detik berikutnya. Penghalang cahaya tiba-tiba hancur dan cahaya dari batu leluhur redup. Akhirnya. Itu kembali ke tubuh Lindong. Lapisan kedua. Pertahanan batu ancestral telah hancur. Mata Lindong merah. Dia tidak menyangka bahwa dua lapis pertahanan kuat yang telah dia gunakan dengan segenap kekuatannya untuk mengatur. Akan benar-benar menjadi tidak berguna melawan Moluo. Karena aku harus bertarung. Aku akan melakukannya sampai akhir. Pada saat ini, Lindong seperti penjudi yang telah mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Matanya merah padam dan raungan rendah dipancarkan. Lapisan lubang hitam terakhir mulai berputar pada tingkat yang lebih cepat. Swoosh! Lampu merah terus berlari tanpa ampun ke arahnya. Akhirnya, itu dengan kejam menghantam garis pertahanan terakhir yang telah disiapkan Lindong. Ledakan! Lubang hitam raksasa itu diputar dengan panik. devouring power dilepaskan dengan kekuatan penuh karena terus-menerus menelan energi liar dan keras yang menembus lampu merah. Kedua pasukan terkunci dalam kebuntuan pada saat ini. Lindung menatap dengan penuh perhatian pada lubang hitam yang berputar liar. Meskipun kebuntuan berlanjut, hatinya tiba-tiba tenggelam. Ini karena dia merasakan bahwa efek dari devouring power dengan cepat melemah. Energi di dalam lampu merah terlalu besar dan kuat. Dengan devouring power yang saat ini bisa dia manfaatkan, mustahil untuk melahap energi ini sepenuhnya. Sizzle Sizzle Jejak cahaya merah terang tiba-tiba melesat keluar dari dalam lubang hitam saat kecepatan putar dari lubang hitam turun dengan cepat. Jelas, melahapnya sudah mencapai batas. Namun, setelah tiga lapisan ini, lampu merah 10.000 kaki juga menyusut menjadi seribu kaki. Jelas, itu juga menghabiskan sejumlah besar energi di sepanjang jalan. Bang, lampu merah yang merembes keluar dari dalam lubang hitam tumbuh semakin padat. Setelah sepuluh napas, energi merah terang yang liar dan dahsyat tiba-tiba keluar dari dalamnya ketika lubang hitam itu langsung hancur berantakan. Tiga pertahanannya yang perkasa telah benar-benar hancur saat ini. Tubuh Lindung benar-benar terbuka di bawah lampu merah yang memangsa. Kamu telah kalah, Moluo berbicara dengan acuh tak acuh. Bahkan jika aku tidak lagi memiliki pertahanan, aku masih memiliki tubuhku. Lampu merah menyala di mata Lindung. Segera setelah itu, dia meraung ke langit. Cahaya hijau terang meletus dari tubuhnya ketika 35 tato lampu naga hijau terbang keluar dan menari-nari di sekitarnya. Swoosh! 35 tato lampu naga hijau berputar-putar di sekitar Lindong. Lindong mengambil inisiatif dan menyerbu ke depan. Membanting dengan kejam terhadap lampu merah yang telah menyusut hingga 100 kaki di depan mata Mulingshan yang tertegun. Bang! Energi liar dan keras terbentang di langit. Lampu hijau pengisian langsung dikirim terbang sementara lindung liar menyemburkan darah segar saat ia terlempar ke belakang. 35 tato lampu naga hijau telah hancur berantakan. Sungguh lelaki kecil yang galak. Kaisar petir memandangi sosok lampu hijau yang tubuhnya telah berdarah terbang seratus ribu kaki. Setelah itu, dia melihat lampu merah yang telah menyusut sampai dimusnahkan saat ekspresi terkejut muncul di matanya. Serangan pertama dari Moluo sebenarnya ditahan oleh Lindong. Uhuk-uhuk, Lindong berlumuran darah saat dia berdiri di langit yang jauh. Dia bisa merasakan sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya. Namun, matanya tampak sangat bersemangat. Dia dengan cepat menghapus darah di wajahnya. Dia tahu bahwa dia telah berhasil menerima serangan pertama Moluo. Keheningan sesaat muncul di langit. Moluo tertegun saat menyaksikan adegan ini. Namun, dia dengan cepat memulihkan indranya dan berbicara dengan suara lemah. Serangan pertamaku telah menghancurkan semua trikmu. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk melanjutkan dalam kondisi kamu saat ini?" Petik 2, Tetua Moluo. "Tidak perlu mengatakan kata-kata tidak berguna seperti itu pada saat ini." Lindung mengangkat kepalanya, matanya merah padam saat dia menatap Moluo. "Segera." Dia menyeringai. Darah tanpa sadar mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia berbicara. Moluo mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan lampu merah lain muncul. Kali ini, lampu merah ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ada beberapa gumpalan api yang tersisa di atasnya. Bukankah ini agak terlalu kejam? Kaisar Petir tidak bisa tidak berkomentar setelah melihat ini. Moluo mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya saat beberapa puluh ribu kaki lampu merah besar sekali lagi menghancurkan ruang dan meledak ke arah Lindong dengan kecepatan kilat. Dia ingin mencari tahu bagaimana Lindong, yang telah kehilangan tiga objek ilahi besarnya, akan memblokir serangan ini. Lindong meludahkan seteguk busa berdarah. Ketika dia menatap lampu merah liar dan ganas yang menyerang ke arahnya, dia tiba-tiba menyeringai. Segera. Dia mengepalkan tinjunya saat simbol perak muncul di tangannya. Bahkan Moluo tidak akan bisa membuat Lindong mengakui kekalahan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 978. Aku menang. Bang, lampu merah besar melesat melewati seperti naga api. Dalam sepersekian detik, sudah muncul di depan Lindong. Energi panas terik yang dipancarkannya membakar kulit Lindong sampai menjadi panas. Lindung menatap dengan penuh perhatian pada lampu merah yang muncul di depannya. Simbol perak di tangannya tiba-tiba terlempar ke depan. Bersenandung, cahaya perak yang tampaknya menutupi langit meletus setelah simbol perak dilemparkan ke depan. Segera, seluruh dunia guntur mulai bergetar. Petir besar ratus ribu kaki bersiul dalam dunia guntur menembus ruang saat ini dan muncul di depan lindung. Ledakan Petir besar ratus ribu kaki bercokol di depan lindung seperti naga petir, membentuk pertahanan yang paling kuat. Lampu merah yang luar biasa tiba-tiba-tiba dengan ledakan keras saat cahaya petir berkumpul. Bang, lampu merah dan cahaya terang bersinar bertubrukan dengan kejam. Guntur gempa bumi bergema dan gelombang kejut yang terdiri dari petir dan nyala api menyapu keluar, mencakup radius seratus ribu kaki. Kekuatan ini Sepertinya orang kecil itu benar-benar mendapatkan kunci. Kaisar petir sedikit terkejut ketika dia menatap sumber gelombang kejut energi ini. Ekspresinya agak aneh. Dunia guntur ini diciptakan olehnya. Karena Lindung telah menggunakan kekuatan dunia guntur. Itu wajar bahwa ia akan dapat mendeteksinya. Perhatian Moluo terfokus pada area di depannya saat alisnya juga sedikit terjalin. Jelas. Dia juga merasakan jumlah energi yang sangat besar yang digunakan Lindung sebelumnya. Kekuatan itu jauh melebihi apa yang mampu dilepaskannya. Cahaya kilat dan nyala api terjalin satu sama lain. Lama kemudian, secara bertahap menghilang dan tubuh Lindung sekali lagi muncul di depan Trio Mulingshan. Meskipun Lindung saat ini basah kuyup dengan darah segar dan tampak sangat menyedihkan, sepertinya serangan sebelumnya oleh Moluo yang bahkan lebih kuat dari yang pertama. Tidak menyebabkan banyak bahaya baginya. Simbol perak perlahan berkedip di udara di depan lindong. Gelombang demi gelombang fluktuasi unik terus dipancarkan. Pada saat yang sama, itu terus beresonansi dengan seluruh dunia guntur. Jadi itu adalah kekuatan dunia guntur. Moluo memandang simbol perak. Baru saat itulah dia menyadari sumber kekuatan lindong. Dia segera mengerutkan kening dan menatap kaisar petir. Haha. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini adalah nasib baik anak kecil ini untuk mendapatkan kunci dunia guntur. Kaisar Petir tertawa. Namun, ada perasaan gloating dalam tawanya. Lindong melirik Kaisar Petir dengan rasa terima kasih dari jarak yang sangat jauh. Jika dia tidak mengandalkan simbol perak untuk mengaktifkan kekuatan dunia guntur sebelumnya, kemungkinan dia tidak akan mampu menangani serangan kedua dari Moluo. Retak. Saat simbol perak berkedip dengan cahaya kilat, celah tiba-tiba muncul. Akhirnya, ia mengeluarkan suara retak dan hancur tanpa peringatan. Ekspresi lindung segera berubah ketika dia melihat simbol perak pecah. Anak kecil, kekuatan dunia guntur tidak menakutkan seperti yang kamu bayangkan. Moluo dan aku adalah individu dengan level yang sama. Mampu mengandalkan kekuatan tempat ini untuk memblokir satu serangan sudah menjadi batasnya. Kaisar petir terkekeh setelah melihat ini dan tidak terkejut. Lindong tertawa getir setelah mendengar ini. Sepertinya memang sangat sulit untuk menggunakan kekuatan dunia guntur untuk melawan Moluo. Apakah kekuatan seorang ahli tahap Samsara Ancestral simbol kontroler benar-benar sangat menakutkan? Apakah kamu akan menerima serangan ketiga? Moluo menatap Lindong. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, nadanya menjadi jauh lebih lembut. Dua serangan yang gagal cukup mengejutkannya. Sudah sampai di sini, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Senyum keras kepala terungkap di wajah muda Lindong yang berdarah saat ia berkata dengan lembut. Tiga objek ilahi agungmu telah dianggap tidak berguna. Kunci Thunderbolt juga rusak. Mungkin tidak ada lagi kebutuhan untuk serangan ketiga ini. Moluo berbicara dengan suara rendah. Tetua Moluo, tolong serang. Lindong dengan tegas menatap Moluo. Suaranya juga cukup rendah dan tidak menunjukkan niat untuk mundur. Moluo menatap pemuda yang tangguh dan pantang menyerah itu. Sesaat kemudian, kehangatan di wajahnya sekali lagi berubah menjadi ketidakpedulian. Dia mengangguk perlahan dan berkata, Itu akan seperti yang aku katakan sebelumnya. Aku tidak akan menahan diri. Api merah crimson dengan cepat keluar dari dalam tubuhnya setelah suara Moluo terdengar. Suhu yang meningkat menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Kekuatan simbol nenek moyang yang menyala. Bukankah ini terlalu banyak? Bagaimana bisa anak kecil ini menanggung serangan seperti itu dengan kekuatannya saat ini? Kaisar petir akhirnya mengerutkan kening dan berkomentar dengan suara yang dalam setelah melihat ini. Aku akan melindungi roh yuannya. Moluo berbicara dengan suara lemah. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya dengan lembut. Api merah tua yang tampaknya menutupi langit berangsur-angsur naik. Akhirnya, itu berubah menjadi matahari membakar mengamuk di atas kepalanya. Lindong, belum terlambat bagi kamu untuk berubah pikiran sekarang. Moluo meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Matanya acuh tak acuh saat dia menatap Lindong di kejauhan dan berkata. Mulut Lindong membuka senyum. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dengan tekad. Moluo tampaknya menghela nafas pelan setelah melihat ini. Segera, matanya berubah dingin ketika matahari besar sepuluh ribu kaki yang terik langsung menyapu. Bang-bang-bang, petir di dalam dunia guntur segera tersebar dan dihancurkan dimanapun matahari terik berlalu. Simbol ancestral blazing yang sombong telah secara langsung mendorong kembali energi petir. Lindung mengangkat kepalanya dan menatap ke arah matahari yang menghanguskan dengan cepat yang mengandung kekuatan yang menakutkan. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya sepertinya sudah mulai terbakar pada saat ini. Matahari yang terik langsung mendekat. Lindong tampaknya tidak memasang pertahanan saat api meledak dan melahapnya. Bang-bang, sekelompok besar api 100.000 menyelimuti Lindong. Seluruh area tampaknya telah berubah menjadi lautan api. Bahkan ruang itu sendiri terdistorsi di bawah nyala api yang membakar. Kamu, ini terlalu kejam. Kaisar petir memandang lautan api di kejauhan saat dia mengerutkan kening dan berkata. Kamu keparat. Mulingshan mengamati adegan ini dari dekat karena matanya langsung memerah. Setelah itu, dia langsung meraih cover deat coffin life dan dengan kejam menabrak Moluo. Moluo melambaikan lengan bajunya. Sekelompok lampu merah menyala mengelilingi Mulingshan. Terlepas dari bagaimana dia mengayunkannya. Tidak mungkin baginya untuk memecahkan penghalang. Ini harusnya sudah berakhir. Aku akan menemukan Roh yuan -nya. Adapun tubuh fisiknya, aku akan membantunya untuk memperbaikinya setelah aku membawanya kembali ke Flame Divine Hallku. Moluo berbicara dengan suara samar. Segera setelah itu, dia melihat ke arah lautan api saat dia bersiap untuk mengambil Roh Yuan Lindung dari sana. Eh, namun dia baru saja akan bertindak ketika Kaisar Petir tiba-tiba berseru kaget. Matanya beralih ke tengah lautan api. Pada saat yang sama, Moluo juga merasakannya ketika jejak ketidakpercayaan muncul di matanya. Bagaimana ini mungkin? Moluo tertegun saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sosok kurus perlahan-lahan muncul dari dalam lautan api yang memenuhi daerah itu. Setelah itu, dia menginjak api yang bisa membakar ahli tahap kematian mendalam menjadi abu saat dia perlahan berjalan keluar. Di dalam penghalang cahaya. Mulingshan juga berhenti bergerak. Mata besarnya dipenuhi dengan keheranan saat dia melihat sosok di dalam lautan api. rasel rasel seluruh dunia, Guntur Hening, hanya suara langkah kaki samar dari sosok itu yang keluar dari api perlahan menggema. Sosok itu berangsur-angsur keluar, menjadi semakin jelas ketika ia akhirnya muncul di dalam pemandangan ketiga individu pada saat ini. Mereka akhirnya menemukan bahwa cahaya merah terang menutupi sosok manusia itu. Di tengah penghalang cahaya adalah tablet kuno merah tua seukuran telapak tangan. Fluktuasi menyebar dari dalamnya. Fluktuasi ini tampaknya berasal dari sumber yang sama dengan kekuatan simbol leluhur yang menyala. Tablet kuno itu sebenarnya bisa menjaga terhadap serangan dari simbol nenemo yang berkobar. Kaisar petir segera berteriak kaget setelah melihat adegan ini. Ekspresi Mo Luo jelek, matanya menatap tajam ke tablet kuno berwarna merah terang seukuran telapak tangan. Dia bisa merasakan simbol nenek moyang yang menyala-nyala di dalam tubuhnya mengeluarkan suara berdengung aneh ketika tablet kuno muncul. Lindung akhirnya keluar dari lautan api saat penghalang cahaya merah cerah di sekitarnya perlahan menghilang. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan tablet kuno merah tua mendarat di dalamnya. Segera setelah itu.